Oke jadi di sini itu preset yang startup start gitu guys ya. Okelah okay tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Oke lanjut ke preset yang kedua ya. Oke lanjut ke preset yang ketiga ya nobody, see, nobody Oke lanjut ke preset yang keempat ya preset yang kelima ya Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam, guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketujuh, ya. Oke, lanjut ke presiden yang ke ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-9. Oke lanjut ke preset yang ke-10 ya. Kita okay, lanjut ke versi yang ke-11. ke presiden ke-12 yes Oke lanjut ke preset yang ke-13 ya Oke lanjut ke presiden yang ke Oke lanjut ke presiden yang ke-14 oke okay, lanjut ke hai, yang ke-15 ya <SILENCIO>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 oke lanjut ke preset yang ke-18 ya Oke, lanjut ke preset yang ke-19 ya. Yes. Oke, lanjut ke preset yang ke-20 ya. Hezbollah. Oke okay, lanjut ke presiden yang terakhir, yaitu ke terakhir itu ke-21 ya